Baiklah para sahabat dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita mendapatkan info nih para ya Dan sekaligus kebahagiaan untuk keluarga Konoha semuanya Karena kita lihat para sahabat ya Bunda Lesti Kejora ini menyanyikan bahasa kalbu Lagu bahasa kalbu dinyanyikan oleh Bunda Lesti Kejora Masya Allah banget ya suaranya pun merinding banget nih Bikin kagum Jangan lupa juga persahabat yang mendukung Idol kesayangan kita di Sule Production Ini kolaborasi Lesti Bilar Bersama Putri Delina dan Jan atau Rizwan Persahabat ya, anak dari Kang Sule Ini suaranya bikin Candu banget persahabat ya Momen ini pun diunggah kembali Oleh Les Larsik ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Masya Allah Saking tentunya merdu suaranya Bunda Lesti Membuat kita semakin kagum Dengan idola kita ini Berikutnya persahabat yang kita lihat juga di postingan ini Banyak tanggapan, komentar, dan respon yang diberikan Dari akun Indah Boings Mengatakan Masya Allah Adem banget meleleh gue Wow Sampai meleleh tuh persahabat ya Saking... Ademnya mendengar suara Bunda Lesti kejora. Dan kita lihat juga persahabat ya di komentar selanjutnya dari akun Mulyati eti5502021 mengatakan ini bukan tak tayang belum sih min katanya tuh. Dan kita lihat juga ya jawaban dari Les Larsik. Wah kalau ini bukan talk song, gak tahu kalau yang video di atas sudah tayang di Youtubenya Sule Pro, katanya ya, Sule Production. Kita doakan saja mudah-mudahan ada kejutan lain yang disuguhkan oleh idola kesengan kita yang berkolaborasi langsung dengan Putri Delina dan Rizuan. Kemudian berikutnya juga berselamat ya warga Koroha semuanya wajib mensupport karya-karya terbaik Lesar Entertainment ya karena video terbaru sudah di up di channel youtube Lesar Entertainment ini keren banget ya spesial nih untuk merayakan 6 bulanan Abang Fatih, ini seru banget Di persahabat ya, dan kita bangga Sama Abang Fatih yang tidak takut Dengan badut, Masya Allah Anak pinter, anak soleh, pokoknya Kebahagiaan kita dapatkan Malam hari ini, luar biasa Info ini juga kita dapatkan Dari akun Sabruting Arus Kalislar ya, Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah Ayang keren, gak takut sama badut Yuk, Leslar Entertainment sekarang Teman-teman sahabat ya, mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid Mendukung karya-karya terbaik Dari idola kesenangan kita dan tim Leslar Entertainment Banyak juga tanggapan komentar ya Yang diberikan, kita lihat juga Persahabat ya, dari akun Instagram Tio Aneskor 982 Masya Allah Bocah pinter, Al-Fatih Katanya tuh, luar biasa banget Abang El Mudah-mudahan menjadi kebanggaan Kedua orang tua, amin Selanjutnya juga persahabat ya Kita mendapatkan asupan vitamin bahagia Walaupun momen kemarin Kita bangga, kita bahagia sekali Dengan idol kesenangan kita Yang semakin banyak orang-orang Di luar sana memang terbukti banget ya Sayang kepada Lesti dan Bilar Semalam Lesti dan Bilar Ini berkunjung ke Sebuah restoran persahabat ya Kita lihat nih ada sebuah Kalimat ucapan terima kasih, terima kasih ya Bro Rizky Bilar yang Lesti Kejora sudah mampir ke Sabugin tuh, wow luar biasa banget ya, spesial semalam juga Bunda Lesti Papa Bilar langsung dimasakin ya oleh pemilik atau owner dari restoran Sabugin tersebut, masya Allah bangga banget dan pastinya bahagia sekali. Dan di postingan ini pun kita salvo ya dengan kalimat komentar yang diberikan oleh naswa 1196. Di situ dikatakan tas Bunda El baru lagi beda warnanya katanya tuh. Wow, coba kita lihat sahabat ya, betul sekali nih ada yang berbeda ya dari Bunda Lesti, outfitnya, OOTD-nya luar biasa banget hari ini tas baru nih yang dipakai oleh Bunda Lesti ketika dinner bareng bersama Papa Billar, memang baik banget ya Rizki Billar luar biasa. Doakan support yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Kita juga masih menunggu cidokan terbaru dan kabar baik selanjutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan terus menggambarkan informasi terbaru kabar baik dan kabar bahagia dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.